Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di Nesteri SP di Pusat Ketang Madrasah Yang kemas dalam MTS Ketua jurusnya Santai News Berikut ikutannya Kepala medresa Sambung Kedua Tujuh Sambung serta Jumbo jurusnya KMPD Mengajak kepada orang tua atau tulip serba tipe Kelas 7, 8, dan kelas 9 Agar mendukung perhenaknya Dalam kegiatan belajar mengajar juga membantu medir madrasa mengawasi anaknya adalah mematuhi hitat terentik madrasa yang sudah ada. Yang pertama kami atas nama penda mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta saudara dalam rangka Kemudian kami juga sebagai pengundang menyampaikan permohonan maaf seandainya menyita waktu bapak ibu ini anak-anak kita yang kita sayangi sebagai menurut kita juga kami dapat kepada Mawas. mereka dalam prinsip pembelajaran dan untuk pihak madrasah mengawasi anak untuk mematuhi tata tertib madrasah supaya bisa terwujud visi misi madrasah yaitu mewujudkan madrasah yang unggul berkualitas dan berkarakter Islami. Kepala Madrasah ketika memberikan sambutan pada acara serentanan pendidik dan tenaga kependidikan MTsN tujuh saya serentanan dengan orang tua atau oleh siswa dan masyarakat. Kirangkai dengan sosialisasi revisi tata tertib madrasah. Sabtu 7 Januari 2023 di Ruang Musala Darul Ilmi, MTsN 7 Lusong Selatan Kamat menambahkan agar tata tertib madrasah ini terlaksana dengan baik perlu dilupungan oleh seluruh orang tua wali peserta didik karena tata tertib ini untuk kebaikan anak Di kegiatan seraturahmi PTK MTSM 7 Lusong Selatan dengan orang tua wali tersebut pengawas madrasah Kemenag Kabupaten Lusong Selatan mengaruh Fulker MPD GIPDI berkesempatan memberikan arahan ia mengatakan harus ada kerja sama antara orang tua atau di peserta didik, guru dan masyarakat sekitar dalam mengawasi anaknya, terutama dalam mematuhi tata tertib madrasah. Lebih lanjut, pengawas madrasah menyampaikan tujuan tata tertib madrasah sebenarnya adalah untuk membentuk siswa yang berkarakter Islami sesuai dengan visi misi madrasah. Sampai jumpa di taksa. Jumpa Saya di Ustaz Ali bersama tim kerabat kerja dan melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.